Jalur Mas di Acara ASEAN Para Games kemarin di Solo. Alhamdulillah ada putri kemarin. Dari paksi acara ASEAN di Solo, RI Kemerintah yang ketujuh-tujuh kita semua mendapatkan hadiah cerita